Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Pastinya warga Konoha bahagia dan happy banget ya hari ini Karena sudah mendapatkan asupan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan Di postingnya Papa B dan Bunda L Aduh Masya Allah Abang Fatih memang sangat lucu dan sangat-sangat menggemaskan. Memakai kostum macan, aduh Masya Allah banget ya, sambil memegang sikat gigi tuh, aduh luar biasa, ini lucu banget persahabat ya, caption Papa B aja, tentunya lucu dan sangat menggemaskan persahabat ya, hingga komentar pun banyak sekali diberikan persahabat, diantaranya dari akun Kak Rivi, abang harus banget ya sikat gigi, kata Kak Rivi, ada juga tanggapan dari Kobas imut banget gemesin wah wow, Masya Allah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Pak Ferry Fernandez Hihi, gemes, semua gemes banget persahabat ya orang-orang terdekat aja tentunya gemes melihat Abang L. ini emang luar biasa asupan vitamin yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya ada juga tanggapan komentar dari Bang Dery mengatakan sayang aku, aduh Masya Allah banget ya, kesayangan warga kono semuanya ini mah, kesayangan onti uncle, Masya Allah, saya selalu abang L, mudah-mudahan ya selalu menjadi kebanggaan, selalu menjadi penyemangat untuk kedua orang tua, amin. Kita lihat juga persahabat ya, untuk selanjutnya perhatikan diunggahan official The di Collection. Memposting kembali unggahan dari Papa B dan kita salvok banget dengan video ini persahabatnya Video anak kecil yang sedang berjalan memakai kostum macan Aduh, Masya Allah, benar-benar persahabat ya Bayangan dari warga Konoha tentunya menjadi kenyataan Ketika melihat Abang L memakai kostum macan Aduh, tinggal jalan ke doang nih persahabatnya Ini lucu sekali, Masya Allah Alhamdulillah persahabat, hari ini kita mendapatkan kebahagiaan lewat postingannya Abang Fatih. Kemudian juga persahabat ya, ini versi yang lengkap banget persahabat ya, versi anaknya dan versi ayahnya. Wow, bener-bener persahabat ya. BBL, ini fotokopian dari Papa Bilar, ini kebahagiaan juga untuk warga Kono, Masya Allah. Luar biasa, Abang El Papa B, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. closing ini pun diunggah kembali oleh akun Al-Fatih jagoan panda. Komentar pun persahabat banyak sekali diberikan. Di antara jadikun Mbunar satu 14 mengatakan, haha bisa-bisanya kepikiran, aduh Masya Allah banget ya. Ada juga tanggapan dari Aisyah 23517, kenapa ya Fatih lebih gemoin daripada papahnya, aduh Masya Allah banget ya. Kita selalu tentunya mendoakan, selalu mendukung, ...untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga, persahabat, ya kita simak di Bufir bu Fir... ...3 jam yang lalu pada sebuah kalimat nih. Ini pertanyaan dari bu Fir kepada Papa B. Kak, coba tanya apa yang L belum punya? Nanti bisa jadi ide buat kado ulang tahun. Ternyata jawabannya, persahabat, ya adik katanya. Ada nggak jual adik di shopee bu Fir? Aduh, Masya Allah banget. Ya ada aja... Kelakuan yang bikin ngakak persahabatnya dari Papa Bilar, masya Allah salam selalu ya untuk wrestler family, doa terbaik selalu diberikan untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya komentar pun di sini banyak sekali diberikan, Di antaranya dari akun Instagram diari Alfati mengatakan ya udah kita bantuin si L punya adik bufir kita bantuin jadi wasit katanya tuh ada aja ya. <laughs> Kelakuan fan bands dan idola, masya Allah ini keren banget, persahabat. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan Indosiar diingatkan kembali bahwa di Indosiar bakal ada acara The Academy Asia 6 yang akan kembali hadir di Indosiar, persahabat ya. Ada penambahan negara, itu ada negara Turki. Mudah-mudahan ya Bunda El bisa tampil, bisa hadir di acara The akademi Asia 6. Kita selalu merindukan, selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kehadiran idola kesayangan kita tampil di layar kaca. Doakan saja yang terbaik, semoga ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti Kejora, Indosiar, dan Ibu Harsiwi Ahmad. Doa kamar sahabatnya untuk Leslar family. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divo TV yang akan selalu memberikan kabar baru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Pilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.